Hey hey welcome and to Ngatini Short Kanal. Halo Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngatini lagi. Hari ini aku sudah hampir 1 tahun tinggal di Swedia dan aku ingin berbagi pengalaman uh, kehamilan di trimester ketiga di Swedia. Apa aja sih yang terjadi di semester ketiga dan pemeriksaan apa aja yang didapatkan di kehamilan trimester ketiga di Swedia? Check it out. ketiga ini agak-agak lebih drama dari sebelum-sebelumnya Itu aku udah ngerasain makin berat Makin susah untuk jalan Jadi jalan tuh kayak udah kayak robot gitu Dung dung dung dung jalan ke kanan ke kiri Terus makin lemu Terus makannya makin banyak Dan aku suka makannya tuh Coca-Cola Indomie Pokoknya jatahnya Indomie itu seminggu dua kali dan itu selalu kepake terus tau gak sih? Yang tadinya di trimester kedua itu aku naik cuman 12 kilo gitu Udah kok cuma dikit sih gitu kan Eh tiba-tiba langsung melonjak hampir 20 kilo di satu bulan terakhir Terus juga keseimbanganku kurang Suka kesandung-kesandung Terus sempet satu kali jatuh itu benar-benar jatuh dari berdiri terus jatuh sampai nlosor gitu sampai benar-benar lantai gitu dan aku sampai inget itu gimana aku slow motion sampai jangan sampai kamu jatuh perut duluan jangan sampai perut duluan dan mas itu ada di depanku sampai mau meraih dia gitu nggak nggak dapat gitu loh nggak bisa pegangan ke dia akhirnya beneran aku jatuh dan aku nggak inget terjadi begitu cepat dan aku nggak inget jatuhnya gimana itu sampai nangis senangis nangisnya karena aku takut Kenapa-napa sama anak bayinya, aku tadi gimana ya jatuhnya gitu Tapi lututku tuh sakit gitu, jadi aku rasa mungkin lutut tuh jatuh duluan Habis itu aku jatuhnya kayak nyamping gitu Karena perut yang sebelah kanan yang kena lantai Tapi semoga aja gak apa-apa Drama lainnya adalah aku ketumpahan minyak goreng Jadi lagi goreng, pennya itu langsung numplak gitu loh Terus langsung deh ke perut aku Karena kan aku kalau masak itu Deket banget sama kompor dan duduk gitu kan Habis itu terus tumpah minyak gorengnya Dan langsung kenain perut gitu Ya hey ampun pokoknya parah banget <tuk> Terus kira-kira apa aja sih Pemeriksaan yang didapatkan di kehamilan trimester ketiga di Swedia ini dia tanggal 17 Maret itu ke Barnmoska untuk periksa biasanya kalau periksa itu diukur perutnya lingkar perutnya itu diukur terus detak jantungnya diperiksa kayak gitu tapi yang pakai manual pakai corong kayak gitu habis itu terus ditanyain kamu mau menyusui apa enggak terus dikasih diajarin cara-cara menyusui itu gini-gini-gini kayak dikasih semacam les ditunjukin beberapa video-video cara merawat bayi kayak gitu-gitu Terus tanggal 20 Maret, itu aku ultrasound untuk mempersiapkan e, kelahiran, jadi di trimester ketiga itu ada jatah ultrasound untuk persiapan e, melahirkan. di situ aku dicoba diperiksa, tapi ternyata untuk pemeriksaan ultrasound di trimester ketiga itu harusnya aku nahan pipis sebelum berangkat gitu, jadi kantong kemihku tuh harus penuh supaya e, waktu ultrasound itu gampang mencari tahu dimana posisi plasentanya gitu karena waktu itu personilnya kayaknya terbatas jadi dia nggak bisa nungguin aku untuk kantong kemihnya penuh jadi aku disuruh untuk datang lagi dan di reschedule lagi untuk e, pemeriksaan ultrasoundnya terus tanggal 26 Maret aku ultrasound lagi Aku udah nahan pipis dari sebelum berangkat, tapi kayaknya minumnya juga kurang banyak. Jadi sampai sana katanya masih susah untuk ngeliat dimana posisi placentanya. Disuruh minum, dikasih minum, terus ditungguin bentar. Habis itu diperiksa lagi dan dia menurut dia itu placentanya sepertinya ada di bawah. Jadi kayak dia tuh nggak yakin kalau benar-benar placentanya di bawah sehingga jadi si bidannya ini merekomendasikan aku atau menulis surat. Ke rumah sakit Karolinska supaya aku bisa diperiksa di sana untuk mungkin alatnya yang lebih canggih. gitulah. Terus Karolinska ngirimkan surat ke aku. Itu tanggal 1 April aku harus datang ke sana. Jadi aku datang ke Karolinska, diantarin sama suami. Tapi karena corona itu suami nggak bisa ikut masuk. Jadi dia hanya bisa nungguin di luar. Dan aku masuk di sana, diperiksa. Lagi-lagi aku harus memenuhi kantong kemih aku lagi gitu sempat diperiksa secara pakai alat yang dimasukin gitu jadi setelah di Ultrasound gitu terus pakai alat yang uh, dimasukin juga gitu dia kayak masih ragu gitu kan terus aku disuruh nunggu lagi disuruh keluar nunggu lagi supaya aku kantong kemihnya penuh dan setelah setengah jam kemudian aku dipanggil lagi masuk lagi untuk diperiksa dan menurut dia benar ini udah positif kalau aku adalah placenta previa yaitu posisi plasentanya itu ada di bawah serviks atau atau di serviks atau menutupi serviks jadi kalau placenta previa itu di posisi kehamilan trimester ketiga itu udah nggak bisa berubah lagi Kalau misalnya di posisi trimester pertama gitu mungkin Kalau plasentanya ada di bawah itu kan kandungannya akan mengembang Jadi dia bisa pindah gitu loh Tapi karena sudah di trimester ketiga dan sudah menjelang kelahiran Jadi udah nggak bisa lagi Dan positif aku nggak bisa melahirkan secara normal Dan mimpiku untuk melahirkan secara Water birth itu juga gagal. Padahal aku milih rumah sakit di Bebe Stockholm itu karena mereka punya fasilitas untuk water birth. Ya udah gimana mau pasrah lah Waktu pemeriksaan dokter ini juga Lang aku dikasih tahu kalau berat bayinya itu 2,4 kg Jadi pertama kalinya aku dikasih tahu berapa berat bayinya. Sebelumnya itu mereka nggak pernah ngukur berat bayinya. Mungkin karena alatnya yang ada di Karolinska ini. Uh, lebih khusus atau gimana ada perhitungannya disitu, makanya dia bisa tahu berat bayinya gitu begitu tahu berat bayinya cuma 2,4 uh langsung aku mau makan es krim selain untuk menenangkan diri aku juga buat nambah berat bayinya gitu habis itu tanggal 14 April aku ke Kembali ke Barmoska, ke Bidan, itu untuk pemeriksaan lagi, jadi dia udah tahu, oh kamu placenta previa, gimana perasaanmu, kamu gak apa, -apa kan kalau akhirnya kamu harus sesar gitu, padahal kamu kan pengennya untuk normal, ya aku bilang ya, ya mau gimana lagi, sisi baiknya adalah aku bisa ketemu si anak bayi lebih cepat dari HPL-nya, karena HPL-nya itu tanggal 13 Mei, tapi kalau misalnya dengan sesar biasanya dilakukan dua minggu sampai satu minggu sebelumnya. Lalu si Barmoska atau Mbak Bidannya ini mengirimkan email ke BB Stockholm di tempat rumah sakit yang udah aku request untuk janji temu dengan aku untuk mempersiapkan tanggal kapan eh, jadwal untuk operasi sesarnya. Jadi Besto.com mengirimkan surat dan ngasih tahu kalau tanggal 22 April itu aku bisa datang untuk ketemu dan konsultasi sama dokter anestesi sama dokter bedah untuk membicarakan kapan tanggal operasi sesarnya. Nah, itu tuh hari-hari berlalu tuh kayaknya lamban banget. Aku pengen banget cepetan tanggal 22 supaya aku tahu kapan aku bisa ketemu si anak bayi gitu loh supaya tahu pastinya. Jadi aku ulang tahun tanggal 21 April itu kayaknya aduh aku pengennya cepat berlalu gitu loh karena aku pengen aku pengen tidur biar besok segera tanggal 22 bisa segera ketemu sama dokter karena aku bener-bener pengen tahu kapan aku bahkan lahiran jadi tanggal 22 akhirnya dateng setelah boring boring banget itu kita ke rumah sakit di stokholm sampai di sana Uh, Mas Has lagi-lagi nggak -lagi bisa masuk ke ruangan karena memang dibatasi orang-orang yang masuk karena corona ini sampai di sana ketemu sama dokter Ih, dokternya ganteng banget aduh pakai baju hijau-hijau tampan abis itu masuk gitu kan ke ruangan, opera eh, ke ruangan operasi habis uh, itu masuk ke ruangan pemeriksaan terus diperiksa diperiksa detak jantungnya. Wuh, ya ampun detak jantungku berdebar-debar kencang karena dokter ini <laughs> gitu kan. Habis <laughs> itu terus diperiksa, terus ditanya-tanyain berapa berat badan sebelumnya, berapa uh, berat badan setelah uh, di semester ketiga ini. Habis itu ada lewat penyakit apa? Habis itu ada alergi obat apa enggak? Pokoknya ditanya-tanyain kayak gitu. Habis itu disuruh mangap, diperiksa mulutnya. Aduh, bawa Indomie. Hanya ah, selaku gak sikatan Habis itu terus uh, dia bilang gini ah, Gimana kamu udah siapkan untuk melahirkan besok <laughs> Aku coba kita besok Iya, iya yes, siap besok gitu Oh iya yeah, besok kamu akan melahirkan Besok kamu akan ketemu bayimu gitu Terus, ah besok Iya besok mereka belum ngasih tahu kamu ya Apa besok, besok. besok. Besok gimana proses lahirannya Sampai jumpa di video berikutnya. Hey do. Ah. Apa sayang? I no pants. No, you have pants. Oh, you don't have any pants. <laughs> What your mom say? <laughs> Auntie say. What your grandma say? Itartsarts. <laughs>